Kado untuk guru Guru Menjelang hari jadimu Kau dapat hadiah yang ironi Kebijakanmu seolah tak berarti Marwahmu tak lagi dihargai Ketika penguasa jumaya Mengintimidasi terbayak harga diri kita nah, hati guru. Tunjukkan jati dirimu, bangkit gerakan semangat juangmu Meski gelombang datang, bahkan ketika badai menerjang karena kita adalah guru yang patut dibubuh dan ditiru. Karena kita adalah guru yang tak butuh elu dan rayu Guru, selamat berjuang! Jasa mutlak dan hilang. Terima kasih.